Menyusul wawancara bombastis Ronaldo yang menyerang klub, Manchester United mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak Cristiano Ronaldo, asal Ronaldo tidak meminta uang putus kontrak. Setan Merah langsung bereaksi dengan kegilaan, Ronaldo dan sanksi denda sekitar 1 juta pounds atau 18,2 rupiah miliar dipastikan bakal dikenakan kepada Ronaldo. MU kini siap robek kontrak Ronaldo, Asalkan Ronaldo tidak minta pesangon dari sisa kontraknya yang tinggal enam bulan yang bernilai 13 juta pounds atau 238 miliar rupiah. Sebelumnya, jika ada klub yang membayar 19,5 juta pounds maka MU mau melepas Ronaldo. Saya pikir sudah tak ada lagi cara pulang. Saya pikir klub tak akan lagi membawanya pulang dan saya pikir dia tak mau lagi kembali. Itulah yang terjadi, demikian pendapat Rio Ferdinand.